Kali ini aku akan membahas tentang topi ini Aku punya topi, beberapa topi kayak gini Ada satu lagi Nah kayak gini guys topinya dan bagaimana caranya kita membedakan antara dua topi ini yang mana original yang mana fake jadi kalian bisa menggunakan dan kalian gak akan lagi bisa dibilang tertipu ya atau kalian salah order atau mungkin kalian ditunjuki temen dan dibohongi sama teman sendiri. Jangan sampai seperti itu Barangkali ada yang seperti itu, kalian bisa komen di bawah FYI nih buat kalian guys Ini namanya snapback Awal mulanya, dulu nih tahun 1990-an Yang pakai topi ini tuh cuma pemain basket, sepak bola, hoki es Sampai akhirnya para aktor hip hop seperti Wiz Khalifa nih Pada zaman itu mempopulerkannya Dan topi snakeback baseball pun lahir Mejit tembus pasar dunia Hingga sekarang guys Bentuknya emang simpel Tapi modelnya yang enggak kemakan oleh zaman Cocok juga Apalagi buat kita nih orang Indonesia Cuacanya yang panas-panas kayak gini nih Emang apa sih? Panas! <laughs> kayak gini pasti banyak banget kalian temui di video-video atau di Instagram dipakai selebgram atau dipakai artis youtuber banyak banget yang pakai kayak gini dan maka dari itu aku bahas kali ini kita masuk ke bagian titelnya nah dari kedua topi ini pasti nggak jauh beda kan mana yang original mana yang fake dan bisa lihat sendiri dan mungkin ini juga bisa beda tipe atau bagaimana ya karena orang kan kalau belum tahu tentang topi ini pasti kan dia pasti lihatnya akan sama so yang bahas kali ini masalah original sama fake nya ya yang pertama Misalnya, dari sini ada garis kayak gini. Tuh, ini ada berapa garis? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam garis, dan yang satu cuma empat garis, dan posisinya enggak sama jaraknya antara ini sama ini enggak sama. Kalau yang ini sama semua, presisi ya guys. Kita bisa lihat sendiri. Rapi. So, ini yang original. Ini yang fake atau replika ya, guys. Karena hampir mirip banget. Terus bagian luarnya lagi, bagian logonya logonya rapi banget cairannya dan posisinya ini di tengah tengah ya kalau yang ini posisinya dia agak miring kalau termasuk logo ng nya ini dia enggak termasuk karena ada juga model yang original Logonya lebih kecil karena banyak modelnya. Jadi kita perhatikan aja posisinya ini, dia di tengah. Kalau ingin di pumping berarti dia replika, kemungkinan dia replika karena semua merek yang original pasti di tengah rapi banget. Oke, kita lanjut ke logo New Era-nya. Ini logo New Era dari produknya topi ini. dan bisa lihat perbandingannya ini yang original ini yang yap benar banget beda dari besarnya Tuh, lebih besar yang ini daripada yang ini sama udah itu aja ya cahitannya hampir mirip kan jadi jangan sampai terkecoh harus seri banget terus bagian belakangnya kalau bisa lihat ini mungkin dia ngerelikkannya hampir sama guys, mirip-mirip dia buat buat sendiri. Kalau yang asli terutama kayak gini banyak modelnya juga sih, nggak hanya kayak gini juga banyak tipenya soalnya. Ya, itu, itu bagian luarnya kita langsung bagian ke dalamnya ini yang original dan ini yang fake itu. bagian ini nya di print rapi banget bagus kan sementara yang fake dia agak pecah-pecah guys lanjut lagi untuk logonya, saya lihat tuh, New Era dan ada levelnya tuh, Cina. Untuk Madeen ini sama ya guys, ini sama ini juga Cina, rata-rata produknya Cina semua, gak masalah, cuma yang levelnya ini agak tebel juga tanya saya lihat tebel kan kalau yang ini dia tipis banget dia matain jina juga tuh cuma ini aja levelnya kalau ini banyak banget levelnya ada ini juga ini genuine merchandise juga mematenkan produknya sendiri ya nah bisa kelihatan kan dan ini juga sih ini juga dia official new era bagian penitiknya ini kalau ini bukan iya kan dia bukan tuturnya itu juga dari beratnya ini kelihatan sih beratnya juga lebih berat yang ini mungkin kalau ada timbangan bisa timbang aku nggak ada timbangan guys jadi aku kira-kira aja pakai tangan lebih berat ini dan satu lagi kainnya kalau kainnya sih hampir sama ya hampir sama kayaknya guys mirip-mirip kalian bisa lihat motifnya aja ya kelihatan enggak ya poli-porinya ini kan kelihatan enggak poli-porinya ini kan kecil-kecil kalau yang ini nah dia gini guys ada perbedaan kan dari bahannya ada perbedaan cari dipegang aja kelihatan guys kalau dipegang lebih enak yang ena ini. Tapi, kalau tadi jauh ya hampir sama, nggak kelihatan banget. nggak terlalu kelihatan kalau dari jauh hampir sama. So, buat kalian yang mau beli, kalian pilih mana. Terserah kalian, asal kalian nyaman menggunakannya, bukan masalah original atau tidaknya ya. Karena barang itu dinilai dari kenyamanannya, bukan dari harganya sebetulnya. Kan, itulah pentingnya poin pentingnya. Yang penting kalian nyaman, makanya ya udah pakai aja. Go head oke. Okay? Hmm. Nah, begitulah cara membedakannya, guys. Jadi, semoga kalian bisa memahami dari videoku tadi, ya. Yang bisa kalian ambil, tolong kalian komen di bawah. Yang kurang apa, bisa kalian tambah atau yang belum paham bisa kalian tanyakan di kolom komentar Oke okay? barangkali aku bisa membantu dan terima kasih yang sudah nonton video cara bedakan fake dan original kayak kali ini tentang topi NY dan jangan lupa kalian klik banyak videoku yang lain kalian bisa klik tonton juga dan jangan lupa subscribe, klik tombol loncengnya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang masih bingung untuk memilih topi NY yang original tentunya oke okay? Bye-bye, sampai jumpa di next video berikutnya.